Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor Dimanapun berada, selamat siang Kembali di Fatipi, hadir untuk mengabarkan kabar baik Kabar terbaru seputar idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada kabar spesial yang kita dapatkan bersahabat. ya Masya Allah nih momen part tergemas di vlog Leslar Entertainment ini wajib trending banget nih bersahabatnya Yuk kita tembuskan di angka 1 juta viewers mudah-mudahan dukungan semakin banyak ya untuk vlog-vlog terbarunya Leslar Entertainment dan selanjutnya juga persahabat terdakungan spesial terbaru dari Ayah Kejora yang memposting sebuah postingan foto Kit nih lagi makan ya. Dan kita lihat persahabat kalimat caption yang dituliskan, perbaikan gizi dulu kata Ayah Kejora, Masya Allah. Ternyata persahabat, Ayah Kejora hari ini tentunya berulang tahun, Masya Allah luar biasa kita doakan ya untuk Ayah Kejora, semoga sehat selalu, bahagia selalu dan mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan apapun yang dilakukan. Di sini juga persahabat ya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari Twingers85 mengatakan Barakallah fi Umrik ayah, semoga sehat panjang umur dan dimudahkan dalam mencapai apa yang ayah cita-citakan Amin Ultanya barengan sama suami saya nih ya oh, Masya Allah banget ya Dan kita simak juga nih banyak sekali ucapan selamat yang diberikan dari sahabat-sahabat Masya Allah Ternyata banyak sekali yang sayang kepada ayah kejihara Buktinya aja persahabat ya banyak sekali Ucapan selamat ulang tahun untuk Ayah Kejora luar biasa. Mudah-mudahan ya keluarga besar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Dan untuk kabar berikutnya, ada unggahan spesial momen nih persahabat ya saat pulang dari main sepak bola Papa Bilar. Dan udah lesi ke ini nih, tentunya banyak sekali wartawan yang menghampiri dan di sini ada momen kocak dari Papa Bilar yang julitin Mas Wawan nih persahabat ya. Di sini persahabat Papa Bilar tidak ingin diwawancara dan langsung mengalihkan kepada Lintar persahabat ya dan menunjuk Lintar kepada Mas Wawan yang ingin mewawancara. Sepertinya persahabat Papa Bilar ini no komen banget ya kalau sudah diminta wawancara. Karena sudah jengah kali nih, kebanyakan waktu diwawancara jawabnya apa, pas keluar berita isinya apa. Kita doakan saja mudah-mudahan Papa Billar ini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semakin banyak dukungan, support, dan doa yang diberikan untuk Leslar. Momen ini pun diripos oleh akun Rossi Anuska Leslar24. Ada kalimat caption yang dituliskan, kakak Julit sama mas wawan, let's learn no comment dah kalau diminta wawancara. Bukan apa-apa, dah jengah kali ya, soalnya kebanyakan, pas di wawancara jawabnya apa? Pas keluar berita isinya apa? Suka ngadi-ngadi, jadi mending gini dah no comment tuh persahabat. Mudah-mudahan tentunya idol kesayangan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Untuk berikutnya persahabat kita simak. Ini ada info juga untuk warga Konoha, persahabat ya. Jangan sampai lupa nih untuk streaming party lagu Takdir Cinta dan Lagu Lentera milik Bunda Lesti Kejora. Yuk, sama-sama kita kompak dan solid mendukung karya-karya terbaik idola kita. Karena, persahabat ya, dukungan kita sangat berarti sekali. Dan semoga lagu Bunda Lesti Kejora, Takdir Cinta, dan Lentera ini masuk di nominasi AMI Awards karena persahabat ya untuk masuk di AMI Awards ini banyak sekali persahabat ya syarat dan ketentuannya mari kita buktikan semoga lagu pedalasi bisa menang di ajang AMI Awards kita simak juga persahabat nih ada info dari AMI Awards langsung sebelumnya ada sebuah pertanyaan yang diposting Kak saya Indi apakah bisa ikutan AMI? jawabannya bisa banget Asalkan lagu yang didaftarkan sudah masuk dalam syarat dan ketentuan yang berlaku, Tuh, kita simak juga persebar di kalimat caption. Kami mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul. Ini salah satunya, semoga bisa membantu. Lagi pula, hari ini udah nggak ada bedanya juga, kan? Semua sama-sama memiliki kesempatan yang sama. Untuk memajukan musik Indonesia, tuh, bersahabat itu jawabannya ya bisa banget. Asalkan lagu yang didaftarkan itu sudah masuk dalam syarat dan ketentuan yang berlaku. Kita doakan, kita support. Bismillah, legacy kejora, lentera takdir cinta ini masuk di nominasi Ami Awards dan bisa memenangkan penghargaan di ajang yang paling bergengsi ini dalam anugerah musik Indonesia. Kemudian, bersahabat berikutnya. Ini ada ungan spesial juga dari 3D Entertainment Ada top 10 videos YouTube 3D Entertainment Edisi April 2022 Kita simak untuk nomor urutan pertama Ini ada lagu dengan nafasmu Persahabat ya Selvia Marara dan Ungu Dan untuk lagu kedua Ini posisi kedua Persahabat ada lagu bawa aku ke penghulu Milik Bunda Lesti Alhamdulillah ya Ini masuk top 10 lagu bawa aku ke penghulu Dan berikutnya ini ada lagu Lesti juga dengan judul Lentera Masya Allah Nomor 2 Nomor 3 Ini lagu Bunda Lesti Kejora dan Kisah Simak Untuk berikutnya Nomor 4 ada lagu dari Weni Bersahabat ya Engkaulah takdirku Untuk berikutnya Ada lagu Bunda Lesti juga nih Di urutan nomor 5 Tirani Masya Allah banget ya Bunda Lesti Dan kita lihat juga untuk berikutnya Ada lagu dari Putri Di urutan ke-6 dan ketujuh, ada lagu dari Gunawan. Untuk yang kedelapan, ada Vildan dan Lesti nih, persahabat yang lebih dari selamanya. Masya Allah, masuk juga ternyata nih, persahabat jadi ya, urutan kedelapan. Untuk selanjutnya, persahabat, kesembilan, lagu Takdir Cinta. Masya Allah, masuk juga deh di top 10. Dan untuk terakhir, ada lagu Bunda Lesti juga dengan judul Kulepas dengan Ikhlas. Masya Allah, diborong. Oleh lagu Bunda Lesti semuanya Masya Allah luar biasa Kita bangga kita bahagia sekali karena Bunda Lesti Karya-karyanya selalu banyak diminati oleh semua kalangan Dan kita masih menunggu kejutan hingga cidukan vitamin terbaru berikutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya